Selamat datang di channel Omega Project Ilyupa Kali ini kita akan membahas tentang cincin Yusafir Yang dibalut dengan sempurna Bersama berlian diamond yang sangat-sangat cantik Kita lihat posisi dia masih di dalam kotak Terlihat sangat-sangat elegan nih. Sangat elegan Nanti kita akan coba dipakai di tangan ya guys ya Gimana ini Kalau dipakai di tangan Sekarang kita lihat dulu hmm, Kecantikan dari Cincin ini Yap Sekarang sudah keluar dari kotaknya guys Ya. Yep. Kita zoom dulu, lihat berliannya. Yerusalemnya sangat menawan. Yerusalemnya ini sangat-sangat ini ya, e, bening, jernih banget. Berliannya juga sangat bagus ini. Saya meyakini ini berliannya adalah yang tingkat tinggi ini. Sangat bening, dibalut oleh... Ini cincin emas putih. Dengan ada grafir-grafi top di sampingnya, menambah kesan elegan dan juga mewah. Kita tetap masih menunggu. Yuk, yep. kita menunggu untuk. Uh sebentar kita nyalakan dulu kita pakai aja dulu ini nih tuh tangan kita jadi kelihatan hidup guys cantik guys warnanya sangat terang cantik sekali jirosafir ini termasuk batu batu batuan dari luar yang perlu dipoles juga untuk menimbulkan hasil warna yang cerah. dan juga merupakan barang yang agak cukup susah didapat ini. Yellow sapphire, safir kuning dipadukan dengan cincin berlian diamond. Sangat bagus.